Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Malam semuanya Pada kesempatan kali ini Saya akan membuatkan Salat lagi Dan insyaallah Suaranya aman ya Yang pertama kita akan buka dengan Mars Yalawakon Wa tuanti Ma qur Ya lal ya lal ya lal watan hubbul watan minal iman wala taqon minal hirman in hadu alal watan Ya al ya al ya al watan. minal iman wa la taqoon khirman. Inhadu hadu Indonesia piliti antaun wa nufakhama. Kullumaya tiga yawmata mi hayyal qahimamah Kullumaya tiga yawmata mi hayyal qahimamah Usaka hati wahitana airku Cintaku dalam imanku Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancam kan binasa di bawah durimu Nurul Mustafa Nurul Mustafa Mala al-Aqwa حبيبي محمد محمد محمد خير المرسلين الله الجلال أعطاك الجمال الله الجلال Jamal Ya syamsa Kamal Ya nur Al-ayni Habibi Muhammad Muhammad Muhammad Hayr Al-Mursali Al Muhammad, Muhammad, Muhammad Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulang tentang vlog yang waktu itu yaitu tentang tips cara mengobati sakit batuk. Allah Muhammad uh, yang pertama yaitu kemarin membaca surah al-fatihah untuk Nabi Muhammad SAW yang kedua untuk para sahabat dan para ulama dan keluarga Nabi Muhammad SAW yang ketiga kita niatkan untuk diri kita atau orang yang sedang sakit yang kedua yaitu membaca yang kedua yaitu membaca surah al ikhlas sebanyak tiga kali yang ke berapa tadi yang kedua yang ketiga membaca surah al falah sebanyak tiga kali yang ke yang selanjutnya membaca surah anas tiga kali yang selanjutnya membaca surah Al-Fatihah kembali satu kali dilanjut membaca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5 satu kali selanjutnya membaca ayat kursi sebanyak tiga kali selanjutnya setelah membaca ayat kursi sebanyak tiga kali membaca istighfar sebanyak tiga sampai 33 kali 100 kali setelah itu membaca tahlil sebanyak 33 sampai 100 kali setelah membaca tahlil untuk membaca doa diniatkan untuk diri sendiri atau kepada yang sakit sekian dulu vlog pada kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika vlog ini berguna saya mohon untuk di like, komen, dan subscribe jangan lupa di share tapi ingat share harus izin dahulu jangan pernah share tanpa izin karena anda bisa terkena undang-undang ITE